932FM ini mengabarkan soal idola kesayangan Bunda Lesi Gejora Disimak di persahabatia ya. ada sebuah pertanyaan sebelumnya Tebak hot siapakah aku? katanya tuh Wow, cluenya udah punya suami dan anak lelaki yang ganteng Cie katanya tuh, tuh cluenya persahabat, ya persahabatia foto ini dia sudah punya suami dan punya anak lelaki yang ganteng Masya Allah banget ya Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora Disimak juga para sahabat di kalimat caption yang dituliskan Ada yang tahu ini siapa? Pokoknya artis ini penghargaannya seabrek-abrek desai Ingat ndak? Sopo ya katanya tuh Wow Penghargaannya seabrek-abrek para ya Tidak terhitung Karena seorang wanita hebat ini perselabatnya adalah tentunya seorang inspirasi untuk banyak orang dan dinobatkan sebagai artis yang sangat Inspiratif, persahabatnya. Masya Allah, kita bangga. Kita bahagia dengan idola kesayangan kita satu ini. Banyak sekali persahabatnya, ya, komentar dan tanggapan yang diberikan dari akun Ratih. Alasan daerah di situ mengatakan si imut dari kampung yang punya cita-cita membahagiakan orang tuanya dan akhirnya bisa tercapai di usia dia yang masih belasan tahun saat itu. Lesti Kejora kesayanganku tuh komentarnya luar biasa banget ya, dukungan, support, dan doa selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Berikutnya, persahabat disimak juga ya, ada vitamin bahagia lewat TikToknya Kak Frawlila, Masya Allah, momen saat bunda Lesti Kejora jalan-jalan di Swiss. Memang terlihat sangat cantik banget ya Apalagi memang terlihat Bunda Lesi Kejora sangat bahagia Karena wanita Yang terlihat sangat cantik Dan semakin terlihat cantik itu Wanita yang Bahagia, Masya Allah Awali pagi hari ini persahabat ya, dengan kebahagiaan yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Masya Allah, hingga dibanjiri komentar juga yang diberikan. Salah satunya persahabat dari akun Instagram ZLFA.SFRA mengatakan lagi study tour katanya tuh. Emang persahabat dia modalasi seperti anak sekolah saja Masya Allah luar biasa Kemudian persahabat disimak juga atau asupan vitamin di pagi hari ini Masya Allah luar biasa Abang Fatih, pagi-pagi sudah mencuri perhatian warga goroha Luar biasa banget ya Dan salfok dengan kalimat Masya Allah, pagi-pagi udah ada yang cakep aja nih Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam, luar biasa nih Idola kesayangan kita sudah rapi, sudah ganteng Wow, kira-kira mau kemana nih Abang Fatih? Doakan yang terbaik saja Semoga apapun yang dilakukan Segala urusannya Semoga selalu dipermudah dan diperlancar Momen ini pun persahabat di-repost kembali oleh akun sahabat.ting underscore leslar. Bayang sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat leslar nih. Kita lihat persahabat dari Di situ mengatakan Masya Allah, abang mau kemana? Abang udah ganteng? Ah, jadi pagi-pagi. Aduh, Masya Allah banget ya. Ada juga persahabat yang komentar berikutnya dari akun Instagram aulia awliya.utamis.1650 Masya Allah Abang El sehat, sehat, ya, na, amin Tuh banyak sekali doa yang diberikan ya dari orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Selanjutnya juga persahabat kita intip ke akun TikToknya Papa Bilar Perhatikan video yang diunggah oleh Papa Bilar di akun TikToknya Saat video Ibuna Lesti Karokean sebelum tidur ini sudah mencapai 10 juta kali ditonton Luar biasa Naik drastis, naik melejit Luar biasa banget ya idola kesayangan Bikin bangga banget, alhamdulillah dukungan semakin banyak Terbukti, ini persahabat Bahwa di luar sana memang Banyak sekali yang sayang kepada idola kita Doakan support Dan dukung yang terbaik, jangan lupa juga Terus streaming lagu-lagu benda lesti Semoga masuk nominasi di Ami Awards Kita doakan bisa Membawa piala penghargaan Kita masih menunggu kejutan lain dan